Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita hari ini hunting lagi ya Kita hunting tipis-tipis saja -tipis hari ini teman-teman Ini dekat-dekat rumah eh uh, Dan ini sudah sampai di lokasi Kita hari ini berburunya random ya Tidak menargetkan salah satu buruan Tapi apa yang kita dapat Dan itu selama itu masih hewan buruan dan halal Saya set nanti oke Dan hari ini saya menggunakan mimis lak yang kemarin saya review ya ini ini 12 grand oke ini mimis kiluan teman-teman kemasan plastik ini cuman wadahnya aja yang seperti ini saya ganti di rumah kemasan itu plastik dan saya akan isi dulu ya pakai magazin ini oke teman-teman kita langsung lanjut hunting ya dan jangan lupa ditonton sambil ngopi nontonnya itu kemudian uh, apa namanya eh uh, di subscribe dan terima kasih ya sudah mendukung channel ini saya doakan semoga teman-teman selalu uh, keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun -apa. oke muka-muka hari ini huntingnya seru banget kita pakai slug mantap hunting tipis-tipis ada target ya guys burung tekukur guys sana kita com dulu ya uh mantap bro. Poin dia. Ya. Oke mantap poin pertama guys. Hunting tipis-tipis kita hari ini. Uh, mantap. Yang tadi bro di ujung tonggak sana di apa uh, tunggul kayu itu nah, disini tadi dia Oke yuk kita ambil poin pertama kita guys tipis-tipis kita hari ini dekat-dekat rumah aja penting poin sambil berolahraga guys. kali ini saya memakai Mimis slak yang kemarin saya review guys 12 grand Mimis lokal saja oke, tadi di sini dia kejabunya guys di... penggain oh, tadi oh ini dia di sini guys, alhamdulillah poinnya ketemu mantap so guys. Oke okay, kita lanjut cari yang lainnya lagi. Oke teman-teman ada burung cukup di sana. Jaraknya cukup lumayan jauh. Itu ya perkiraan main 2 dot setengah atau 2 dot lah kita main tebak-tebakan aja karena nggak punya ring pinder oke okay, coba kita shot ya kita main 1 dot setengah masjid ramai aduh mau leset bro masih kurang naik sedikit lagi setengah dot mungkin setengah dot lagi lah mungkin tadi Lamain nah, tempat-tempat seperti ini teman-teman oke kita cari yang lain ya oke bro ada terbuka lagi bro Shot lagi ya nampak ketutup apa dia rumput tapi kita coba mudah-mudahan tembus nanti apa nya sembunyikan uh mantap bro point bro seluk memang luar biasa ruslek Go slack go slack bro mantap Oke, kita ambil di sana Main setengah dot, mantap Oke, bro, poin ya Pas di bawahnya ini, bro nah. Pas di bawahnya ini jarang nggak terlalu jauh sekitar Kurang lebih 50 meter mungkin ya, ada ini Enam batang sawit, oke okay, kita ambil. Kita ah, bro, kami ini selek leksep, hai, hunting tipis-tipis. Sambil berolahraga bro, sewenang yang ini nih. Nah, itu dia bro, kertas di sini, -sini bro. Itu. Oke ya, poin ya. Dari sana kita dari tembak. Itu motor kita, jadi atas motor tadi di sana. Oke, kita lanjutkan yang lain. Bunga-bunga masih dapat lagi, bro. Poinnya. Sete. Sete. Sete. Sete. Hmm. Leset. Oke, bro. Ada teguk-teguk, bro. bro. Main dua dot setengah, titik menang. Tidak perlu, iya, kurang mudah. Titik, eh. Jadi, mana bro. Ada yang aneh nih, bro. Di hutan kok ada kucingnya kayak gini ya? Tuh, kucingnya tuh, tuh, tuh. Panjat batang sawit. Nah, mana-mana sawit dulu, dulu, dulu. Loh kok ada kucing? Kok ada kucing di hutan? Oke, okay, brother. Untuk hunting kali ini kita sudahi ya, karena waktu sudah sore. Kita memang hunting hari ini cuma hunting tipis-tipis saja. -tipis Dan alhamdulillah ada rezeki sedikit, lur. Itu ada uh, poin dua terukur tadi. Ada empat bidikan tapi yang dua meleset karena jaraknya terlalu jauh karena kita main tempat tebak aja Itulah sulitnya kalau tidak punya yang pinter, lur jadi jarak itu harus nggak akurat kalau kita main tempat aja berapa uh, sekian puluh meter jadi kita main main dot tembak aja oke okay. kita lanjut di uh, kesempatan yang lain ya ikuti terus video-video saya selanjutnya moga-moga lebih seru dari ini dan terima kasih yang sudah menyaksikan moga-moga tambah oke okay. sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh